kira-kira bagaimana kehidupannya dan apa saja fakta menarik tentang angsa ya yeah. angsa termasuk dalam keluarga unggas air atau Anatidae teman-teman bersama dengan bebek dan soang memiliki tubuh besar, leher panjang melengkung, kaki berselaput besar dan warna bulu yang cantik membuat angsa selalu tampak anggun saat berada di air Angsa termasuk yang terbesar dan terberat dari semua burung air Dan warnanya juga teman-teman bervariasi loh Dari putih bersih hingga hitam Selama ini banyak orang mengasosiasikan angsa dengan warna putih bersih Padahal angsa di belahan bumi selatan cenderung lebih coklat atau memiliki warna belang-belang teman-teman Angsa bermigrasi dari formasi diagonal atau formasi V Pada ketinggian yang tinggi sekali Dan tidak ada unggas air lainnya yang bergerak secepat angsa di air atau di udara teman-teman Angsa merupakan hewan endemik kolam, danau, sungai, muara, dan lahan basah di seluruh dunia Sebagian besar spesies angsa lebih menyukai iklim sedang atau akrik dan bermigrasi selama musim dingin angsa adalah hewan herbivora yang makan akar daun, batang, pucuk dan materi tanaman lainnya oh ya teman-teman saat berenang di air ia memberi makan melalui metode yang disebut doubling di mana angsa membalik tubuhnya dan menjangkau ke dalam air dengan lehernya yang panjang ke vegetasi di dasar danau atau kolam. Angsa juga bisa naik ke darat untuk mencari makanan. Meskipun angsa terlihat anggun dan tenang dari kejauhan, angsa bisa sangat ganas loh teman-teman. Angsa bisa sangat agresif di sekitar soa. Angsa bisa sangat agresif di sekitar serang dan anak-anaknya angsa bisa sangat agresif ketika anaknya di Oh ya teman-teman angsa bisa sangat agresif loh ketika teman-teman berada di sekitar sarangnya dan anak-anaknya tak jarang mereka digunakan sebagai hewan penjaga Oh ya teman-teman angsa merupakan salah satu jenis unggas yang berukuran besar di dunia Keunggulan memelihara angsa salah satunya mudah dipelihara dan tahan serangan penyakit Tidak hanya itu, angsa juga dapat dipelihara untuk diambil hasilnya Berupa daging dan dimanfaatkan sebagai angsa hias Ini ada fakta menarik lainnya dari angsa loh teman-teman Si unggas berbulu cantik Yang pertama, warna bulu di belahan bumi utara, angsa memiliki warna bulu putih bersih Sedangkan pada bumi belahan selatan, angsa memiliki warna campuran hitam dan putih Terdapat angsa hitam Australia yang memiliki warna bulu hitam pada seluruh tubuhnya Kecuali pada bagian sayapnya Untuk angsa hitam yang masih muda memiliki warna bulu abu-abu cerah Angsa memiliki warna paruh bervariasi Misalnya warna hitam Campuran hitam dan kuning serta merah. Yang kedua, tidur di darat dan di air, loh teman-teman. Hal unik lainnya dari angsa putih adalah kemampuannya untuk tidur di mana saja. Angsa putih bisa tidur di air tanpa takut tenggelam. Unggas ini juga bisa naik ke darat dan berdiam diri di sarang untuk tidur. Selain itu, angsa juga disebut hewan yang bisa hidup di tiga lingkungan alam, yaitu udara, darat, dan air. Karena angsa dapat terbang, berjalan dan berenang, teman-teman. Angsa biasa makan di daratan maupun di air, teman-teman. Angsa juga bisa disebut sebagai herbivora, meskipun ada beberapa hewan akuatik yang dijadikan mangsanya. Ketika berada di perairan, makanan berupa akar batang dan daun tanaman. Sedangkan untuk budidaya biasanya peternak angsa memberikan pakan seperti konsentrat, foer, dan beberapa jenis pakan lainnya. Keempat, hewan yang setia. Hewan yang tergolong monogami atau hanya menikah sekali ini seringkali menjadi simbol kesetiaan. Walau begitu, angsa juga bisa berpisah dengan pasangannya. Hal itu biasanya terjadi karena pasangannya gagal bersarang, mati atau dimakan predator. Yang kelima, bisa terbang cepat Angsa merupakan golongan burung yang bisa terbang Memiliki sayap besar yang bisa merentang selebar 2 meter Menjadikan angsa terbang cukup cepat loh teman-teman Memiliki tubuh besarnya, angsa putih bisa terbang sejauh 100 km per jam Yang keenam, memiliki ingatan yang kuat Hal unik lainnya dari angsa adalah kemampuannya dalam mengingat Hewan ini bisa mengingat orang atau angsa lain yang sudah bersikap baik padanya. Manusia yang bersikap baik pada angsa tidak akan mendapatkan serangan darinya. Yang ketujuh, berbahaya bila diganggu. Walau terlihat anggun dan lembut, ternyata angsa cukup berbahaya jika sedang marah. Angsa putih bisa menyerang orang atau hewan lain yang mengganggunya atau sarangnya. Hewan ini bisa melukai dengan paruhnya. Dan akan menyebabkan infeksi. Sebaiknya jangan ganggu angsa yang sedang beraktivitas, ya teman-teman. Yang ke kedelapan, mengerami hingga enam minggu. Salah seti selain setia, angsa juga terkenal sebagai hewan penyayang keluarga. Angsa bisa mengerami telur-telurnya selama enam minggu tanpa berpindah tempat. Telur angsa ini biasanya akan menetas setelah 2-3 minggu, teman-teman. Angsa biasa bertelur sebanyak 10 butir, dan akan mengerami sampai semua telurnya menetas. Setelah menetas, anak angsa ini akan terus bersama keluarga selama 6 bulan pertama. Biasanya peternak membeli angsa lokal yang harganya lebih terjangkau, namun tidak menutup kemungkinan bagi pengobi unggas unik untuk membeli angsa hitam yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah karena impor. Angsa hitam memang memiliki kuningan tersendiri teman-teman Nah itu tadi seputar angsa ya teman-teman Semoga teman-teman dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya Selanjutnya teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir ya Selamat menyaksikan teman-teman